bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan bantuan aplikasi Geogebra? Silakan mengikuti tutorial sebagai berikut. Pertama, kita siapkan aplikasi GeoGebra ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra versi 5.0. Apa menggunakan yang versi 5? Karena di sini tersedia itu tentang itu tiga dimensi. 3 dimensi. Kita aktifkan tiga dimensinya. Nah, ini sudah keluar. Nah, fungsi ini untuk menggambar bangun ruang. Grafik tiga dimensi. Seperti kerucut, kukus, kita bisa memanfaatkan tiga dimensi. Nah, kita buat dua layar ya. Ini grafiknya kita buat dua. Yang satu, dua dimensi. Yang ini tiga dimensi. Nah, di sini nanti kita gunakan sebagai soal di sini kita soal soal yang akan kita jadikan presentasi sebagai media pembelajaran di kelas nah, ini kita buat, hilangkan gridnya, kemudian biotroportesiusnya nah, start, seperti ini ya sekarang kita buat judul kita ketikkan judul yaitu tentang jarak titik ke titik kita perbesar sudut kita perbesar sesuaikan dan kita buat soal yang akan kita jadikan pembelajaran di kelas, Soal ya, tentang jarak titik ke titik. Diketahui kita A, B, tahu, kita tahu, kita tahu, Dengan panjang rusuk 12 cm. Banyaknya hitunglah jarak. Kita buat dua pertanyaan. Yang pertama a, yaitu TT. A ke titik C E A ke titik D, D, nah. Oke, kita hilangkan kita, nah, kita sudah membuat pertanyaan di sini ya. Sekarang kita buat penyelesaiannya tuh. Yang pertama kita selesaikan yang titik A ke titik C. Kita buat penyelesaian untuk poin A. Jadi kita buat teks dulu, lagi itu tentang di sini, kita ketikkan penyelesaian. Atur, nanti penyelesaiannya kita ketik di sini. Kita beri buat keterangan bagaimana menentukan titik A ke titik C. Nah, selanjutnya, kita gambarkan kubus A, B, C, D, E, F, D, ya, pada kolom tiga dimensi. Bagaimana nah, cara menggambar kubus? Kita tinggal pilih menu. Kubus, nah, ini kubus ya. Kita ambil skala. Dengan panjang rusuk berapa, misalkan ini 3. Nah, ini sudah jadi kubus. Nah, sesuaikan posisinya. A nah, B e, C D E F G H sudah sesuai. Antikan ini tidak sesuai, artinya kita bisa mengganti. Bagaimana cara mengganti? Nah, ini tinggal begini, ganti namanya. Dan kita hilangkan partinatnya. Ini sudah jadi fokus. Ini ada beberapa titik yang masih belum, warnanya berbeda ya kita samakan jadi kita sesuaikan di blok ya. ini kita ukurannya warnanya kita setik kita buat kita ini ukuran titiknya kita bisa diperkecil atau diperbesar sesuai kebutuhan bisa jadi nah, kita jati, nah Ternyata di grafik yang kedua ini muncul persegi. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cukup klik kanan, pilih objek properti. Nah, kita pilih step-nya ini. Oh, ini ya, step-nya kita hilangkan tentang grafik ini. Sehingga nanti hanya muncul di tiga dimensi. Nah, ini masih ada segmennya. Segmennya juga kita hilangkan tentang dua dimensi Oke. Oh, titiknya tinggal, ini titiknya juga kita hilangkan. Semuanya ada di tiga dimensi. Oke, ini sudah bersih ya. Oke, kita kembali ke pembahasan titik A ke titik C. Maka kita gambarkan posisi jarak titik A ke titik C. Nah ini kita buat garis dari. Dari, dari titik ke ke titik C. Kita sudah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,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 ke titik C dengan garis garis A C selanjutnya langkah berikutnya tentukan dan yang memuat A, C, bidang A, C, E. Karena A, C, E adalah bidang setiga. Di H berlaku Teorema Koras. Nah, ini keterangan penyelesaian Poin A. Ya, kita tinggal membuat perhitungannya berapa besar jarak a ke b c sama kita hitung nextnya next berikutnya kita menggunakan rumus maka kita pilih formula yang itu a c karena simbol jarak kita menggunakan nilai mutlak pakai ya AC, kita C, sama dengan akar kita pilih si reksa ini, ini, akar AE kuadrat kita pilih kuadrat, e, kita ditambah, Kalau mencari AC berarti Kita pilih Kalau kita pilih segitiga ini Ternyata kita harus mencari CE Kita cari yang lebih mudah Yaitu segitiga ABC Ini yang lebih mudah Berarti kita nanti ya Nah, kalau menggunakan segitiga ACE, kita akan menghitung terlebih dahulu CE. Karena CE belum diketahui, maka kita beralih ke bidang ABCD. Kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku ABC siku-siku di B, sehingga AC itu adalah HB kuadra ditambah C C kuadra berikutnya kita ganti berarti ya berarti Ditentukan bidang yang memuat AC, tidak kaki karena tidak sesuai. Ya. Itu bidang ABC, karena ABC adalah sertifikasi siku. Di B, B, maka berlaku teorema tidak Nah, ini kita selesai. Hmm. Selanjutnya kita ganti R-nya yaitu panjang rusuk, jincinya rusuk. Sama dengan nah, langsung di nah, Bisa. lagi ya C sama D. Ganti rusuknya dua belas, pangkat dua, sama dua belas, ini pangkat dua. Hasilnya adalah sama dengan dua belas akar dua puluh e panjang. Hai, jarak A ke titik C. Nah, kita sudah membuat pembahasan untuk poin A. Selanjutnya kita buat tombol checklist. Nah Ini kita pilih cek, data harus sembarang sementara. Di sini nah, yang akan kita hilangkan, ketika cek ini kita hilangkan centangnya, kita pilih. Oh, ini harus gitu. Nah, cek ini x yang keempat, ini teks kelima, dan ini teks keenam juga. Nanti di gambarnya juga kita hilangkan, yaitu segmen F, kita pilih teks keempat sampai enam. Nah, masukkan di sini, kemudian segmen F. kemudian apply. Nah, ini kita sudah membuat Ketika checklist ini kita hilangkan, maka semuanya akan hilang. Sekarang kita akan membuat pembahasan yang di... <tuh> kita bisa copy-kan dari pembahasan A nanti tinggal merevisi ya copy nah, di pembahasan yang B jarak titik A ke titik D itu itu Hd sama dengan panjang rusuk. Hubungkan titik A ke titik D dan sebuah garis itu garis AD. AD adalah sumbu pusat. jarak titik A ah. ke titik D adalah 12 cm Nah, setelah membuat pembahasan yang di kita sama membuat cek Nah, yang akan kita gunakan oh kita beri tanda kutip di kukusnya ya. Nah, ini kita kasih warna. Nah, kita terbesar. Nah, itu sekarang kita buat cek untuk menghilangkan pembahasan yang b ini teks yang berapa teks yang 4.1 kita hilangkan 4.1 ini kemudian segmen b jadi kali ini kita hilangkan maka pembahasan b hilang kita tinggal ngatur nah sekarang kita pindah ini katanya labelnya kita hilangkan kita kunci nah sekarang tinggal membuat logika dari ketika ini diklik dicek kita klik nah ini kan keluar kedua duanya bagaimana nah, supaya ini ketika ini dicek seperti yang ini hilang di checklistnya bergantian kita buat logikanya di kita pilih objek seperti kita script buat script ya di logikanya tutupnya lebih sama dengan true maka C sama dengan Sama untuk yang C. Maka ketika C benar, B salah. Terus, maka B sama dengan B. Kita coba. Nah, ketika kita cek klik segi, maka A otomatis checklistnya sila kita checklist a maka yang b akan kita muncul, maka akan muncul jawaban poin a dan, dan ketika kita checklist b maka muncul jawaban b itu juga untuk gambar nah sekarang untuk membuat animasi supaya tombol ini bisa berputar kita buat checklist lagi check di sini misalkan kita beri nama saklar Hai, hai, nah ini kita kasih nama hai, kita ganti namanya hai, hai, hai, Ini ya. Oke. ini kita hilangkan, so, ya, hai, hai, hai, ada hai, hai, hai, kita hilangkan dari tampilan di sini, hilangkan. hai, hai, Kemudian kita buat tombol, nah, tombol, tombol ini kita namakan saklar. Ini kasih nama saklar. Kemudian scriptnya bagaimana? Nah, kita tinggal ngopi Ini saya sudah scriptnya. Nah, ada tiga, dua oh, tiga ya. Tapi berarti masukkan di sini. Oke, kita coba. jika nah, berkuning nah ini fungsi disini nah, kita isi rotasi nah, ini. kita masukkan ke sini s scriptnya nih kita copykan scriptnya dulu scriptnya kita copy animasi ya, kita buat cek. Ini kita udah namanya. Kemudian buat tombol. skripnya kita taruh di sini kita ganti saklar kita coba, nah, ini sudah berhasil. Ini kita Den nah, ini kita pindah, kita kasih warna background-nya, nah, ini kita kasih warna hijau. Misalnya, kita, kita klik, kita berputar oh, berhenti. Demikian tutorial cara membuat media pembelajaran menggunakan Bujaga, semoga ini bermanfaat Akhiri, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Suluh>